Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol-ngobrol mungkin ya tentang region pada game gitu ya. Cuman untuk gamenya di sini mungkin kalian cuma lihat PS4 dan Nintendo Switch cuma ada satu gitu di bawah gitu. Dan sebenarnya untuk dasarnya sama aja gitu ya untuk region ini. Dan bedanya apa sih bang? Kalau region gitu, kalau kalian cari-cari uh, gitu ya bedanya region ini hanya beda pada save game gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian, uh, contohnya nih, Infinite Second Sun. Misalnya kalian main gitu ya region satu tapi kalian juga punya yang digital region 3. Jadi save gamenya itu nggak bisa dipakai di region 3 atau di region 1 kalau kalian punya yang region 3 ya, untuk save gamenya gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan untuk DLC, DLC ini nggak bisa juga dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kalian region 1 gitu ya, dan kalian akunnya region 3, jadi kalian nggak bisa pakai uh, DLC-nya. Atau mungkin kan kalau kalian beli game gitu kadang-kadang suka dikasih kode untuk tema, untuk uh, DLC apapun gitu, itu nggak bisa dipakai. Nah, tapi ada juga yang bisa dipakai, gitu. Contohnya adalah personal 5, gitu. Untuk personal 5 biasa, ya. Jadi, ini personal 5 yang uh, versi vanilla gitu. Ini bisa pakai DLC, gitu ya, untuk Region 1, walaupun akun saya Region 3, gitu. Nah, jadi, bagaimana cara membedakan uh, yang namanya Region, gitu ya. Dan apakah penting? Menurut saya lumayan penting, gitu, di PS4 ini. Karena, yaitu antara save game dan uh, DLC. Kalau kalian memang nggak peduli, gitu ya, sama uh, DLC, atau mungkin kalian memang... Um, Orangnya nggak akan beli lagi gitu game-nya gitu ya Di region lain ya kalian bisa pakai region yang itu-itu aja gitu Jadi kan kalian harus pentingnya region Nah Jadi uh, Yang namanya region ini ada region satu gitu ya 1, 2, 3, dan 4 Yang saya tahu ya Atau mungkin region 5 ada nggak ya Nggak tahu juga sih, cuman yang uh, yang sering orang omongin adalah region 1, 2, 3. Region satu adalah region Amerika, gitu ya, kalian bisa melihat di sini. Dan kalian bisa membedakan dari ratingnya, gitu ya. Ini ratingnya adalah ESRB, gitu. Jadi ESRB ini adalah rating Amerika, gitu ya. Dan biasanya ada hurufnya, gitu. Ada huruf kalau Amerika tuh huruf biasanya P, ada M, ada E, gitu ya. Contohnya kayak ini, E, gitu. Nah, atau mungkin ada juga uh, TIN, Uh, everyone sama M ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ada, ada uh, ya, atau mungkin RP ya. RP itu adalah rating pending gitu. Jadi belum di rating gitu ya, belum dikasih uh, ratingnya berapa gitu. Dan yang kedua ada region 2 ya. Ada region 2 di sini. Kalian bisa melihat bedanya di sini ada angka ya. Untuk region 2 itu uh, 1275. 18 gitu, aja pokoknya angka gitu untuk region 2 ya. Nah, untuk region 3, kalian bisa melihat di sini, ini nggak ada gitu untuk yang namanya ratingnya rating gitu. Atau mungkin kalau kalian misalnya uh, beli game yang ada tulisan IGRS, itu kayaknya memang region 3 ya. Uh, kayaknya The Last of Us, That's Trending, sama of Tsushima, itu kan ada ya untuk IGRS-nya. Nah, Terus, yang jadi pertanyaannya adalah, ada yang namanya region all, gitu. Kalian bisa melihat di e, balik casingnya, di sini region all, gitu ya. Dan kalau kalian tahu juga, ini juga kegion all, gitu ya. Nih, kalau kalian lihat juga nih, di sini, ini region all. Dua-duanya region all, tapi bedanya apa? Nah, bedanya adalah dari ratingnya. Kalian bisa melihat di sini, gitu ya, untuk ratingnya di sini T, gitu ya. Ini rating ESRB. Dan ini nggak ada ratingnya. Dan ini adalah region 3 gitu. Kan bisa melihat juga di sini. Di sini tidak ada rating sama sekali gitu. Dan ya berarti ini adalah region 3. Kalau region 4 itu saya juga nggak bisa nunjukin. Karena saya nggak punya gitu untuk region 4. Atau region Australia lah ya. Jadi untuk region Australia itu kayak semacam ada kotak gitu ya. Untuk untuk apa, untuk apa ratingnya itu kotak. Terus ada yang panjang gitu ya. Kotak. Warna hijau. Nggak tahu sih apakah nomor atau angka gitu. Nomor atau angka. Atau huruf ya. Nggak tahu juga. Nah. Terus di sini ada Nintendo Switch ya. Nintendo Switch ini uh, ada ratingnya tuh yang E gitu ya. Sama. Basically sama gitu ini ya nih. Berarti ini Amerika gitu ya. Tapi untuk Nintendo Switch agak beda. Kalau kalian melihat di belakangnya gitu ya. Di sini misalnya ada ijo-ijo nya nih. Di ujungnya gitu. Itu berarti Asia untuk cartridge nya. Tapi untuk covernya sih uh, Amerika ya. Atau mungkin US. Kalau kalian lihat gitu di misalnya di toko online. Ada yang jual misalnya uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dalam kurung AS, dalam, dalam kurung AS/ US itu kayaknya bakal jadi kategorinya itu Asia gitu. Tapi untuk gamenya, untuk covernya adalah, ratingnya adalah region 1 gitu ya, atau mungkin region Amerika gitu. Dan ada juga sih, kayak misalnya ini region 3 nih ya, kalian bisa melihat juga di sini. Untuk apa? Untuk regionnya gitu kan bisa melihat juga di sini. Langsung melihat gitu ya, untuk regionnya region 3. Dan kalau kalian misalnya melihat, gitu ya, yang banyak banget kan, di kayak di toko online gitu, kalian nggak bisa lihat langsung juga, kalau di sini tulisannya region all, gitu ya, tapi ada tulisan T-nya, atau ada tulisan 16, gitu ya, itu berarti region satu untuk T, dan yang untuk 16 tadi itu adalah region 2, dan kalau nggak ada lambangnya kayak di Detroit Become Human, gitu ya, kayak di Twilight Become Human yang saya ini, ini berarti region 3, gitu. Kalau ada gambar kayak semacam M kayak gitu, atau... Uh, yang hijau lah, pokoknya kayak lambang ketupat gitu, itu region 4 gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya beli yang steelbook edition, kayak misalnya kayak gini, ini gimana cara ngebedainnya gitu kan? Di sini kan nggak ada gambarnya gitu kan? Di sini ada tulisan region 3, region 2, region 1 gitu. Jadi kalian bisa melihat di disknya gitu ya. Nah, di sini ada rating namanya itu adalah M gitu ya. M. Jadi di sini adalah rating uh, dari ASRb. Berarti ini adalah gamenya region 1 ya. Dan sebenarnya ada cara lain juga sih untuk ngecek region ini. Kalian bisa mengecek dari boxnya gitu ya di pinggirnya. Kalian bisa mengecek di sini misalnya nih. Ini ada PCAS gitu ya. Jadi di sini kalian bisa melihat ya untuk region sini ada tulisan CUIUSA gitu ya. Atau mungkin ini kayaknya ya. Ini hanya uh, mungkin ini hanya analisa saya aja gitu. Kalau ada CUIUSA berarti ini region 1 gitu. Nah, kalau region Asia itu kalau nggak salah PLAS, kalau nggak salah mungkin karena AS ya, Asia gitu. Dan kalian juga sebenarnya itu mungkin itu hanya apa hipotesa ngasal gitu ya. Kalian bisa ngecek yang kode ini, kalian bisa cek semacam di website atau apapun, walaupun saya juga belum pernah cek sih Tapi ada orang yang share gitu ya, bahwa kalian bisa tahu regionnya dari sini gitu, dari CUSA atau dari uh, mungkin... Dari kode-kode gini, contohnya ini PCAS kan, ini CWSA, PCAS, dan untuk Eropa, apa ya, Eropa, CUSA juga sama gitu. Jadi uh, itu ya hipotesa yang tadi yang saya itu abaikan aja, kalian bisa cari aja untuk di Google gitu ya, apakah kodenya ini, apakah Amerika, apakah region 2, apakah region 3 gitu, atau Indonesia, atau ya pokoknya Asia lah ya, walaupun region 3 itu bukan Indonesia doang, Malaysia, Singapura, uh, Thailand, pokoknya negara-negara di Asia gitu. Oke, okay, oke, okay, jadi oke, okay, jadi di sini saya sedang editing dan saya rasa ada yang kurang ya dari video atau pembahasan yang lagi dibahas tadi sebelumnya. Jadi di sini yang mau saya tambahkan adalah region Rusia. Region Rusia ini bisa dibilang mirip kayak PG angka, tapi di sini ada plusnya dan ratingnya tuh ada background item di belakangnya dengan lambang bulat ya untuk bentuknya kalau Peggy dengan warna gitu hijau, oranye dan merah. Untuk yang kedua adalah Jerman. Yang saya maksud ternyata bukan sekali terkata ternyata Jerman ya, yang ada lambang ketupatnya yang ada kotak miring gitu dan ada warna putih, kuning, hijau, biru sama merah ya. Nah, jadi di sini kalian juga bisa melihat untuk space yang kosong ini berarti udah dilewat gitu ya. Jadi nggak ada 17, itu 17 nggak ada untuk di cutting region 1 mature gitu ya. 17 itu ada untuk di Australia nggak tahu sih ini bedanya apa ya? Kategori to 18 and over, kategori to 18 and over, nggak tahu ini ini R sama X gitu bedanya nggak tahu apa dan yang terakhir adalah rating dari region Jepang ya. Kalau kalian tahu juga ratingnya itu adalah cero kalau nggak salah. Cuma nggak tahu juga karena saya nggak pernah punya game yang ratingnya cero dan nggak ada juga. Tapi yang saya tahu ada cero A, CERO B sama cero Z sih. Nggak ya. tahu juga apakah ada cero C. Tapi nggak tahu juga apakah ada cero C atau apapun itu saya nggak tahu kurang hafal karena saya nggak ngerti gitu sama bahasa Jepang Saya ngerti sih tapi dikit-dikit doang gitu bahasa Jepang Paling cuma ar arigato doang gitu ya Tapi ya itu dia ya untuk ratingnya Jadi ada sedikit tambahan Rusia, Jerman sama Jepang Ada tiga gitu dan ya kalian juga bisa cari-cari di internet Untuk detailnya lebih kayak gimana Tapi jujur sih untuk Rusia ya saya nggak pernah lihat Untuk di kayak di market Indonesia kayak di Tokopedia dan sebagainya toko online tuh nggak pernah ada yang ratingnya Rusia atau mungkin yang Jerman pun enggak ada untuk yang sekali saya kayak pernah lihat gitu di uh, toko online tapi untuk yang sisanya enggak ada cero untuk cero kayaknya ada juga cuman sedikit langka karena orang Indonesia enggak tahu juga sih apakah ngerti sama bahasa Jepang atau enggak kalau semua bahasa Inggris saya rasa masih bisa dipelajari karena kalian hurufnya masih sama tuh kan masih huruf alfabet biasa gitu kalau bahasa Jepang kan hurufnya udah beda lagi ada katakana ada hiragana ada yang nggak tahu lah untuk ya untuk detailnya saya nggak hafal dan udah sih gitu doang ya tambahannya nah jadi kayaknya cukup segitu doang saya untuk videonya membahas tentang region lagi-lagi regionnya tidak terpengaruh kalau kalian memang Orangnya nggak pernah beli DLC, nggak pernah redeem code, kalian cuma main doang, dan kalian memang nggak akan beli game di region lain gitu, jadi kalian cuma main pakai region itu, dan kalian masih bisa pakai set gamenya gitu, mau sampai kapanpun, ya selama save gamenya nggak hilang lah ya. Dan ya agak sedikit hati-hati aja sih ya, kalau misalnya kalian beli game contohnya kayak Nintendo Switch gitu ya, yang ratingnya tuh ESRB, tapi di belakangnya tuh ada ijo-ijo berarti itu Asia ya. Cuman nggak tahu juga sih kalau yang Asia itu apakah bisa diridim untuk di akun USA atau enggak dan setahu saya sih untuk Nintendo Switch ya perbedaannya ini ada di sensorship. Uh, kayak di The Witcher 3 gitu ya kalau kalian beli region Europe itu ada yang di sensornya gitu kalau kalian beli versi yang Amerika itu lengkap setahu saya kayak gitu tapi nggak semua game kayak gitu dan ya game Nintendo Switch sih yang eksklusif ya nggak ada ya game-game dewasa sih tapi Zelda Maria itu sebenarnya game dewasa ya game ke bapak gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya semoga membantu kalian yang belum paham gitu ya atau mungkin yang sedang cari-cari info tentang region region itu apa sih gitu ya dan saya kasih tahu aja untuk PS4 itu tidak region lock beda dengan Nintendo Switch, tapi walaupun nggak semua Nintendo Switch kayak gitu. Kalau Nintendo Switch kalian bukan region lock atau bukannya versi Cina, yang nggak akan ke gitu. Kalian bisa pakai region 2, region 4, itu kalian bisa main dan tetap jalanin gitu. Kecuali ada versi Nintendo Switch untuk yang Cina ya, setahu saya, itu nggak bisa gitu. Mainin game-game tertentu. Karena mungkin udah di-filter mungkin ya sama uh, negaranya gitu, entah gimana, saya juga nggak paham. Dan intinya nggak jadi masalah, region itu nggak bikin game-nya itu jadi nggak bisa dimainin kalau di PS4 ya, atau di PS3 juga mungkin. Dan untuk Nintendo Switch, pastiin kalau kalian punya Nintendo Switch, jangan yang versi Cina atau jangan yang region Cina lah ya, jangan. Karena ya takutnya nanti tiba-tiba ada game yang nggak bisa dimainin lah, gitu tiba-tiba ada game yang kelok lah gitu, jadi jangan kayak gitu. Jadi jangan beli yang region Cina untuk Nintendo Switch ya. Kalian beli aja versi Amerika atau Jepang atau mungkin Asia lah ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan teks watching. Bye-bye.